kan saya ada penebalan dinding jantung terus ada batu ginjal dulu tapi sekarang fungsi ginjal rada menurun terus ada diabetes terus ada didimernya tinggi waktu kena covid waktu itu musiknya normal 500 saya punya 900 kadang-kadang migran tapi lama Lama sekali bisa berapa tahun baru jadi sekali gitu, Pak. Terus pernah saya juga nggak bisa bangun, nggak tahu sarafnya gimana. Itu mau bergerak tuh sakit sih, tapi saya paksain. Akhirnya sih nggak lama gitu sembuh gitu, Pak. Sekarang saya juga ikut lagi, mau baru ikut apa yang diabetes, klub diabetes gitu, Pak. Tapi kan saya dengar bapak punya uh, ini saran tuh kebanyak uh, jangan terlalu kayaknya karbo. Jadi yang penting kepentingnya gimana gitu ya pak sarannya ya buat saya. Oke ya kalau soal dietnya nah, nanti jam 9, kita nggak lama lagi ya maksudnya iya. ini dua pertanyaan lagi supaya kita bisa istirahat dulu saya juga perlu untuk uh, snack time dulu. Eh, iya ya pak nanti dietnya nanti uh, apa namanya tunggu soal yang jam sembilan aja nanti juga saya akan ada prolog dari uh, saya mengenai hal itu ya jadi nah kalau soal olah nafasnya banyak sekali kelas-kelas olah nafas bahkan ada juga yang guru olah nafas ikut di kelas saya tapi ternyata dia jabri ke anggota menawarkan program ya saya tidak masalah juga ya program berbayar memang di mana mana kebanyakan berbayar ya ada berbagai kelompok banyak banget ya satu bulan 100.000 tapi yang perlu saya jelaskan dulu kalau ada yang menawarkan itu secara japri itu bukan lanjutan dari saya dan tidak ada hubungannya dengan saya tapi karena itu hal yang baik ada anggota yang lapor sama saya Pak saya di japri nih itu saya lihat yang menjapri, nomornya juga ada di grup oh, benar dia juga pelatih olah nafas dari sebuah lembaga olah nafas Ya, karena hal yang baik, menawarkan ya, biarin saja ke papa, bapak ibu, pilih sendiri gitu ya. Demikian juga dengan olah nafas yang khusus diabetes, karena memang ada yang customize ya, khusus diabetes, khusus cancer, dan sebagainya. Tapi kalau saya nginduk ke atas, Lim Hof dan jangka itu tidak mengkhususkan diri untuk diabetes, karena sebenarnya olah nafas itu intinya untuk regenerasi sel transfer data itu bisa menunjukkan berbagai macam organ. Kalau misalnya itu di, dikatakan customized, ya memang sebenarnya ada spesifiknya gitu ya. Biasanya kalau yang khusus kanker, khusus diabetes, yang diajarkan malah tidak 12 modul seperti saya, mungkin hanya 2 3 4 modul saja. Nah, itu enggak apa-apa ya. Boleh-boleh saja kalau mau diikutin. nanti kan orang itu bisa kayak Cocok-cocokan juga, kalau cocok eh ya nggak masalah gitu ya. Kalau bayar pun kan juga sebenarnya seratus ribu itu murah ya. Kalau Bapak Ibu ikut BIMHOF itu 100 dolar gitu ya. Jadi di Indonesia dengan seratus ribu itu, menurut saya, kalau ada yang pasang harga segitu yaitu oke-oke okay -okay aja, atau mereka juga berbagi uh, ilmu ya, ya. Jadi, ibu bisa membandingkan atau merasakan uh, mana yang cocok. Nah, soal migrain, kalau beberapa yang kebanyakan khusus itu kan mayoritas ya dua ya diabetes sama kanker. Karena memang kanker juga banyak sekali, diabetes juga banyak sekali. Tapi metode Wim Hof dan kombinasi dengan John zinn ini juga sebenarnya untuk cancer udah hebat banget ya. Untuk migrain untuk diabetes juga ya. Saya buktinya ya diabetes lepas obat juga. Nah untuk migrain sambil sama dengan kayak tertigu itu kan masalah pikiran yang tidak bisa dengan metode satu dan dua saja jangka batin lebih bagus karena jangka batin ini kalau di Amerikanya sana itu sebenarnya memang lebih banyak untuk menangani segala macam penyakit yang berhubungannya dan ada hubungannya dengan perasaan dan pikiran vertigo migrain, stres ketidakseimbangan hormon kalau yang di grup karena ini grupnya beberapa ya tapi ada grup yang sudah sampai saya ajarkan soal hormon misalnya adrenalin, serotonin, masing-masing hormon itu bisa berpengaruh pada beberapa organ tubuh. Kayak ngatur denyut jantung, ya, ngatur ini itu. Nah, ketika hormonnya tergoncang, organ tubuhnya goncang, maka yang muncul gejala penyakit, ya, sakit, ya termasuk kayak migrain, vertigo, susah tidur insomnia. Itu Ibu ikutin aja dengan tekun metode 12 ini, ya kita berharap ya. Karena kalau metode olah nafas itu secara formal tidak boleh dikatakan mengobati nanti bisa ditangkap sama idi atau dilaporkan idi di bap sama polisi jadi kita hanya mengatakan ini pola hidup sehat ya dokter terawan itu dipecat sama idi karena berkata bahwa cuci otak yang pakai bukan cuci dengan dengan dogma maksudnya ya dengan diinfus dikasih beberapa nutrisi dan puluhan ribu orang sembuh tapi ketika dibilang mengobati Dianggap melanggar kode etik, Jadi, nanti saya tidak boleh mengatakan olah nafas ini menyembuhkan migrain, tapi kalau ibu nanti migrain sembuh, ibu boleh bersaksi. Kesaksian tidak ada yang melarang. Ya, saya ibu boleh bercerita, nanti saya sembuh sekarang. Gitu ya, kebanyakan orang, capri juga. Saya, sembilan beberapa orang, sudah mengalami kesembuhan, tapi memang saya tidak mau mengekspos. Biarlah orang dari mulut ke mulut mengatakan sembuh dan menularkan ini sebagai sebuah gerakan kesehatan, sebagai gerakan komunitas. Jadi, itu yang bisa sampaikan. Satu lagi, Ibu Retno, setelah itu kita akan break sebelum kita.